Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan harta karun berlumpur. Teman-teman, lumpurnya berwarna pink, ya? Teman-teman, wow, kakak harus mencari air bersih, ya? Teman-teman, eh, sebelumnya kita ambil dulu, ya? Teman-teman, apa ini? Ya, teman-teman, wadidaw, ini ternyata permen Yupi, teman-teman. Oke kita ambil teman-teman ya, Kita ambil satu persatu ya teman-teman Wow kakak tahu sepertinya ini Popik wow, teman-teman Wah wow, mantul ya teman-teman Wow tangan kakak berlumpur teman-teman Oke simpan ya teman-teman wow, Kakak tau ini sepertinya mainan dokter-dokteran ya teman-teman Oke kita harus mencucinya ya teman-teman Wadidaw ini mainan kuda poni teman-teman Oke Simpan ya teman-teman Wow Wah ini sepertinya kakak tahu ini Apa ini teman-teman Wah ini mainan bebek Oke kita simpan ya teman-teman Mantul Oke Ada sekali teman-teman Apa ini teman-teman Wah mantul teman-teman Ini Yupi lagi teman-teman Wow Itu Mantul Oke Simpan ya teman-teman Oke masih ada yang jumbo teman-teman wow besar sekali teman-teman apa -teman. okay. ini wow ini yupi teman-teman wah wow, asik sekali nih kak menemukan yupi teman-teman oh wow, ini juga teman-teman apa ini teman-teman nah, banyak sekali teman-teman wow ini yupi teman-teman antul oke okay. kita harus segera mencari air bersih teman-teman let's go bersihnya teman-teman ya, kalau lihat kita kakak ya teman-teman, wah ada air di ember nih teman-teman, oke pakai air ini saja ya teman-teman, oke kita tapi perlu wadah lagi teman-teman kita cari wadah dulu ya teman-teman wah ini dia wadahnya teman-teman, oke ini untuk wadah hatta karunnya teman-teman kita simpan dulu ya teman-teman simpan, oke kita usah berlama-lama dulu ya teman-teman, kita langsung saja teman-teman Wow airnya berubah teman-teman ya Apa nih teman-teman Oh ternyata ini mainan Palu Ada gambar bebeknya Oke okay, Kita simpan ya teman-teman Ini mainan bebek ya teman-teman Oke okay, kita simpan. Oh iya ini bisa bunyi teman-teman Wah lucu ya Oke okay, kita simpan ya teman-teman lanjut teman-teman Adi, ini ternyata mainan es krim teman-teman. Wah, ini es krim sedikit ya, teman-teman. Eh, simpen ya. Oke, bermain apa lagi nih teman-teman? Cepat -teman? dulu Wah, ini ternyata mainan pop light. -like. Wah, warnanya ungu. Keren. Kita cuci lagi, teman-teman. Oh, ini ternyata mainan mobil polisi, teman-teman. Wah, oke, kita simpan ya. Oke, apa ini, teman-teman? Ah, ini permen Yupi, teman-teman. Yupi Gatot Kaca, ya, teman-teman. main nah, ini teman-teman oh ternyata ini kotak harta karun teman-teman wow di dalamnya ini kotak harta karun sini teman-teman oke kita simpan ya oke teman-teman wow ini mainan dokter-dokteran teman-teman ini stethoscope Oke kita simpan ya. Anjo teman-teman. Wah ini teman-teman? ini ternyata yupi teman-teman. Yupi burger. Wow oke kita simpan ya. Anjo cuci teman-teman. Apa ini teman-teman? Wah ternyata ini mainan bentuk nanas. Wow, tempatnya teman-teman. Ini ternyata mainan pop it. Warnanya kuning. Keren. Oke. Jangan lupa like teman-teman ya video Kakak ya. Oke. Kita simpan. Ini ternyata mainan kompor. Keren. Ini apa ya teman-teman ya? teman-teman Wow, ini ternyata mainan bentuk coklat Ah mainan bentuk coklat wah kalian suka coklat teman-teman oke okay, kalau habis makan permen makan coklat dan pasidak gigi ya oke okay, apa ini teman-teman Wow ini Yupi bentuknya bintang oke kita simpan apa ini, apa ini ada apa ini wah ini mainan kuda poni lucu ya teman-teman ya oke kita simpan mainan apa lagi teman-teman wah ini mainan potongan kue tar wah kalau kue enak, ya teman-teman. Oke, okay. mainan apa lagi? Teman -teman? Okay. Wow, ternyata ini mainan hotdog. Simpan terakhir, ya teman-teman. Mau wow, kita sekali Wow, warnanya warna airnya jadi pink, teman-teman. Ya, wow, ini ternyata strawberry menu di strawberry oke, okay, selesai kasih ya teman-teman sudah tonton video kakak semoga kalian terhibur, jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifin tanda loncengnya oke, okay, kakak mau mainan dulu, makasih teman-teman dadah